Tinggal kalian cek nota cetak nota. Nah, tampilannya seperti ini, yang di bawah. Kalau ini agak mendingan, ya. Coba kalau yang ini agak kagut juga, namanya besar, kemudian belum rapi juga. Nah. Halo selamat datang lagi di channel saya wvkid di video kali ini uh, saya mau berbagi tutorial yakni cara cetak struk uh, bukti transaksi yakni transfer kemudian catatan transaksi ataupun pembelian di aplikasi uh, yang kita sering gunakan yakni aplikasi uh, buku warung Jadi ini adalah salah satu aplikasi e, pencatatan keuangan Ataupun catatan transaksi yang e, hampir semua pedagang menggunakan aplikasi tersebut Dan salah satu fitur yang unggul adalah fitur e, cetak struknya Nah bagaimana cara cetak struknya e, Kita langsung saja coba Jika kalian sudah memiliki beberapa transaksi tinggal kalian e, cetak saja seperti ini di sini ada keterangan cetak struk ataupun cetak nota. Uh, ini bukti cetak struknya masih kaku, menurut saya uh, terlalu besar. Kemudian, kalau misalkan ada transaksi uh, keuangan atau catatan transaksi keuangan, baik utang piutang ataupun transaksi harian, kalian bisa langsung saja seperti ini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 Tapi, patut kita gunakan, patut kita apresiasi uh, salah satu fitur andalan dari uh, aplikasi buku warung bisa untuk cetak strip. Uh, untuk di aplikasi lain, kadang ada yang belum support. Sebenarnya, di sini uh, ada fitur atau nota. Di sini bisa menggunakan logo kita, cuma sudah saya bolak-balik coba, tetap belum bisa saja. Padahal di sini lihat sudah tersimpan. Uh, tadi sudah saya setting. Nah di sini sudah ada logonya. Kemudian untuk pembayaran, nah, kita coba lagi. Sudah. Kita masuk ke pembayaran. Kemudian ini, nah kita di sini ada keterangannya. enggak ada keterangan untuk setting header ataupun logonya. Tinggal kita coba simpan perubahan. Tinggal cetak nah seperti ini tetap saja belum ada logonya jadi sangat disayangkan jika belum ada logonya e, karena kalau belum ada logonya maka kita dipaksakan e, untuk menambahi logo seperti ini di kertas thermalnya jadi ya kurang kurang meyakinkan pelanggan saja kalau e, melakukan pembayaran jadi mungkin nanti update, -update dari buku warung e, untuk perbaikan struknya padahal kata-katanya udah bagus di bawah juga udah oke okay. cuma di bagian headernya saja yang belum bisa setting nah mungkin itu video yang dapat saya bagikan uh, jika kalian suka dengan video ini kalian like uh, dan jika kurang suka kalian dislike sampai jumpa di video saya selanjutnya